Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di happy weekend kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar-kabar bahagia dari idola kita Apalagi persahabat ya di hari ini tepat banget tanggal 24 Dimana spesial tanggal pertemuan antara Lesti dan Rizky Bilar Wow Masya Allah banget ya pokoknya Leslar bahagia hari ini dan Bang Min selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Semoga selalu bahagia, rumah tangganya langgeng, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Happy Anniversary yang kedua tahun untuk Leslar. Mudah-mudahan ya kita semua juga tetap kompak, tetap solid untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat persahabat ya. Di unggahan L2w.id ini ada kalimat caption panjang yang dituliskan di postingan ini. Di situ dikatakan, "Happy 2 tahun anniversary Leslar. Tak terasa kami menemanimu selama 2 tahun, suka dan duka banyak kami rasakan. Semua hal yang telah kami lalui, kami masih ada di sini bersama Leslar lovers lainnya memberikan support tanpa batas pada kalian." percayalah Leslar kami selalu tulus sampai hari ini teruslah menjadi kuat seperti kami yang selalu menjadi akar yang kuat bagi kalian L2W selalu di sini we love you Leslar masya Allah banget ya pokoknya idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kita sebagai fans sejati tetap selalu mensulfur dan selalu menjadi akar yang kuat bagi Lesti dan Bilar Di postingan ini pun banyak tanggapan komentar banyak doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita Dari akun Harmini14 mengatakan Masya Allah bahagia selalu dan rukun-rukun selalu dalam rumah tangganya Bahagia dunia akhiran sampai ketil janah ya Allah subhanahu Wa ta'ala. Amin ya Allah Love you Leslar Luar biasa banget ya Dan kita lihat juga bersahabat di komentar dari akun Star Voting Team situ mengatakan 2 tahun harus non toxic Upgrade kualitas sebagai fans yang modern dan berjiwa kompetitif Betul banget persahabat ya Mudah-mudahan kita sebagai fans harus menjadi fans yang positif yang selalu kompak, yang selalu solid, dan selalu optimis mendukung apapun itu yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kemudian persahabatan ya kita lihat pasti kalian ingat banget momen spesial ini saat bunda Lesti merecord ketika di acara warmen Show memakai HP nya papa Bilar wow hayo siapa yang gemes katanya tuh Masya Allah banget ya pokoknya kita semua gemes melihat kekutan dari Lesti dan Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun It's Bitterty. Kita lihat juga persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan. Masih jadi pertanyaan, kenapa bukan dia yang nge-record? Itu kan HP dia katanya tuh ya, menanti jawaban. <laughs> ini cute banget Masya Allah. Hingga komentar banyak juga diberikan. Salah satunya dari akun Nur Cahaya 2525 mengatakan, HP Bu Bos kan di atas, di bawah kualitasnya jauh. Nah, itu kesempatan Pak Bos biar bisa dapat gambar Bu Bos secara sudah ada gambaran, lihat Bu Bos ternyata lebih cantik aslinya dan suaranya yang bikin meleot hatinya. Kalau dia yang nge-record kan malu karena belum kenal. Jadinya, ya suruh Bu Bos aja walaupun pakai HP-nya dia, begitulah kira-kira katanya tuh. <laughs> Ini cute banget, pokoknya bahagia sekali. Melihat kebersamaan antara Lesti dan Bila. Kemudian persahabat disimak juga ya Momen semalam Di malam perayaan Anniversary Lestler yang kedua Masya Allah banget ya ternyata Abang Fatih Itu bertemu dengan bestinya Azam Masya Allah banget ya Mudah-mudahan pertemanan mereka terjaga dan terjalin dengan baik Kita bangga, kita bahagia Karena idola kesayangan kita selalu berbaur dengan siapapun Dan berteman dengan orang yang baik, orang yang hebat Masya Allah Pokoknya ini bunda-bunda hebat dan anak-anak yang hebat kita lihat juga di unggahan tiktoknya Papa Bilar ya mengunggah unggah video kebersamaan antara BBL dan Bibi Azam Ini sih bestie banget tuh terlihat Masya Allah Bangga melihat pertemanan ini Luar biasa banget tuh dirangkul dan dipeluk Pokoknya kita bahagia sekali Hingga komentar positif pun ini banyak diberikan di akun tiktoknya Papa Bilar dari akun UU mengatakan Masya Allah Abang Fatih dan Abang Azam Ini mah calon anak-anak hebat dan pintar Sehat-sehat selalu kesayanganku. Wah, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. ya rubel alamin. Kemudian juga bersahabat disimak diunggahnya Papa Bilar semalam yang memposting foto menggendong abang El. Ini sih keren banget ya, hingga dikomentari oleh Teh Fitri Karlina. Teh Fitri situ menyatakan, "Wah, si kembar senior Junior mau kemana ini?" Katanya tuh. Ini secret banget ya, tapi warga Konoha lebih memilih Abang Fatih karena lebih manis dan lebih menggemaskan. Masya Allah, pokoknya dua-duanya emang lelaki yang sangat luar biasa, dua lelaki kebanggaan Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya, persahabat disimak juga ya, info mengenai polling online couple media of the years. Bunda Lesti, Papa Bilar masih di posisi kedua nih, dengan perolehan voting 236.797 797 vote, sedangkan Rangga Azab masih berada di posisi pertama, dengan perolehan votingnya 240.284 voting, yuk tetap semangat, tetap support, tetap dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar, karena Reporting online ini dibuka hingga tanggal 7 Agustus 2022. Pemenang kapal Media of the Years itu akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022 di sahabat, Yuk sama-sama support, sama-sama dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan untuk warga kawan semuanya, persahabat ya, kita selalu mendoakan yang terbaik, apalagi di tanggal spesial, di tanggal 24, ini spesial banget untuk semuanya. Doakan yang terbaik, persahabat ya, tulis di kolom komentar doa-doa kalian, mudah-mudahan doa baiknya kembali. Ke yang mendoakan Amin, kita juga masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.